jambu air adalah salah satu jenis jambu yang memiliki banyak kandungan air daripada jambu biji jambu air atau sisigium samarangens merupakan tanaman asli Bangladesh di Kepulauan Solomon namun banyak dibudidayakan di beberapa negara salah satunya adalah di Indonesia jambu air biasanya berwarna merah namun ada pula yang hijau tak kalah ajaib dari jambu biji yang memiliki banyak manfaat Jambu air juga bermanfaat untuk kesehatan apabila dikonsumsi secara rutin dalam porsi yang wajar. Jambu air adalah sumber vitamin C dan A, serat, kalsium, tiamin, niacin, potasium, mirisetin, flavon, fenolik, flavonoid, dan zat besi. Semua kandungan ini memiliki fungsi beragam mulai dari antimikroba, antioksidan, antihiperglikemik, hingga kanker. Pohon jambu air banyak ditemukan di Indonesia, buahnya pun dijual dengan harga yang terjangkau di pasaran. Jadi, untuk mendapatkan manfaat dari jambu air kamu tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Penasaran apa saja manfaat jambu air? Berikut 15 manfaat jambu air untuk kesehatan seperti brilio.net rangkum dari Health Benefits Times dan sumber lainnya pada Rabu, 23/9. 1 Mengurangi kolesterol jahat. Kolesterol jahat atau lipoprotein densitas rendah dapat menyebabkan penumpukan lemak, endapan lilin di arteri dan membuat jantung berisiko terkena penyakit serius, seperti komplikasi kardiovaskular yang terkait dengan kadar kolesterol yang tinggi, termasuk stroke dan penyakit jantung koroner. Namun, nutrisi dan serat dalam jambu air memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kolesterol jahat secara positif dan meningkatkan kesehatan jantung. 2. Membersihkan racun dalam tubuh Bahan kimia beracun dalam tubuh dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti penyakit jantung, kanker, dan artritis. Jambu air dapat menghilangkan zat beracun dari tubuh, sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. 3. Meningkatkan sistem imun Penelitian telah menunjukkan, bahwa komponen aktif dalam jambu air yang dikaitkan dengan efek antimikroba dan antijamur dapat melindungi kulit dari berbagai infeksi dan dapat meningkatkan kekuatan sistem kekebalan terhadap penyakit menular. 4. Mengontrol gula darah Jambosin adalah sejenis alkaloid yang ditemukan dalam jambu air. Zat tersebut telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam menghalangi atau mengatur konversi pati menjadi gula. Ini bisa menjadi perkembangan yang sangat penting bagi seseorang yang menderita diabetes. Penelitian lebih lanjut menjelaskan bahwa jambosin dapat mengontrol gula darah. Secara tradisional, infus dari bubuk biji buah jambu air yang dipanggang diklaim mampu melawan diabetes seperti dikutip dari healthbenefitstimes.com. 5. Melawan Radikal Bebas Jambu air memiliki kandungan antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas, mengoksidasi sel yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Radikal bebas dapat menyebabkan banyak penyakit serius, sehingga tubuh membutuhkan makanan yang kaya antioksidan untuk membatasi oksidasi molekuler. Dengan mengonsumsi jambu air, maka dapat mencegah kerusakan tubuh akibat radikal bebas. 6. Bermanfaat untuk kesehatan kulit Jambu air memiliki sifat anti jamur, antibakteri, dan antiinflamasi yang dapat membantu mengatasi kondisi kulit seperti acne vulgaris. Infeksi kulit juga bisa diobati dengan daun tanaman jambu air. Antioksidan dalam jambu air membantu menjaga kesehatan kulit secara optimal dengan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh stres, polusi, dan pola makan yang buruk. Sering mengonsumsi jambu air juga dapat membuat kulitmu lembut, kenyal, dan awet muda. 7. Memperlancar pencernaan Kandungan serat yang tinggi pada jambu air membuatnya sangat baik untuk mengatur jalannya makanan melalui saluran pencernaan. Selain itu... Jambu air juga dapat mengatasi sembelit, diare, dan disentri. 8. Mencegah kanker Penelitian telah menunjukkan bahwa buah-buahan yang kaya nutrisi membantu mencegah pertumbuhan tumor di beberapa bagian tubuh. Kehadiran vitamin C yang merupakan antioksidan memiliki beberapa peran kunci dalam tubuh manusia. Serta vitamin A dan senyawa organik aktif lainnya dapat membantu mencegah tubuh dari efek penyakit kanker. Ilmuwan kesehatan telah meneliti dan menunjukkan bahwa jambu air penting dalam mengobati prostat dan kanker payudara Mencegah kram otot Kondisi hipokalemia disebabkan karena rendahnya kadar kalium dalam tubuh yang membentuk elektrolit penting untuk fungsi saraf dan sel Jambu air kaya akan kalium sehingga jika dikonsumsi secara teratur dapat memperkuat otot dan mencegah kram otot 10. Menjaga kesehatan jantung Mengonsumsi jambu air secara teratur dapat menjaga kesehatan jantung dengan memoderasi kadar kolesterol darah. Daging buah jambu biji mengandung fitokimia alami yaitu epikatekin, yang berperan besar dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tinggi dapat memicu terjadinya stroke dan penyakit jantung lainnya. Sehingga untuk mencegah kondisi tersebut, kamu dapat mengonsumsi jambu air agar kesehatan jantung tetap terjaga dan diimbangi dengan olahraga. 11. Mengobati infeksi kandung kemih. Jambu air dapat mengobati infeksi kandung kemih. Hal ini dikarenakan jambu biji mengandung senyawa kimia yang dapat membantu membuang racun dalam tubuh Dengan mengonsumsi jambu air secara teratur, juga dapat mencegah pembentukan batu ginjal 12. Mengobati celiak Jambu air adalah buah yang kaya dengan vitamin C dan nutrisi lain sehingga dapat mengobati dan mencegah celiak Dilansir dari celiak.org Celiak adalah penyakit autoimun serius yang terjadi pada orang-orang yang memiliki kecenderungan genetik di mana konsumsi gluten menyebabkan kerusakan pada usus kecil. Gluten itu sendiri merupakan protein yang biasa ditemukan pada makanan yang mengandung gandum, gandum hitam, dan jelai. Jambu air dikenal sebagai makanan alami yang bebas gluten sehingga dapat menghilangkan celiac. 13. Mengurangi risiko stroke Penyakit jantung berbahaya seperti peradangan, aterosklerosis dan tekanan darah dapat ditangani secara efektif dengan asupan nutrisi dari jambu air Berkat berlimpahnya vitamin C dalam jambu air dapat menurunkan bahaya yang terkait dengan kerusakan kesehatan oksidatif dan masalah jantung khususnya risiko stroke 14. Mencegah dan mengobati infeksi Manfaat buah jambu air dapat mencegah dan mengobati infeksi Hal ini dikarenakan jambu air kaya dengan kandungan senyawa flavonoid, fenolik, dan tanin Ketiga senyawa tersebut bersifat antimikroba yang dapat mencegah atau mengobati infeksi, khususnya infeksi akibat bakteri dan jamur. Selain itu, kandungan antimikroba dalam jambu air juga dinilai ampuh dalam membunuh mikroba seperti cacing yang berisiko menginfeksi saluran pencernaan. Pastikan untuk mencuci bersih jambu air sebelum mengonsumsinya. 15. Menjaga kesehatan mata Buah jambu air juga tidak kalah menguntungkan dari wortel. Mirip seperti sayuran wortel, Buah jambu air juga dapat menjaga kesehatan mata. Hal ini dikarenakan buah jambu air memiliki kandungan vitamin A-vitamin A dalam buah jambu air dapat meningkatkan dan memelihara kesehatan mata. Kekurangan vitamin A dapat berisiko terkena berbagai gangguan kesehatan mata seperti nyktalopia dan degenerasi makula akibat pertambahan usia.